Ya. tolong, ya. <laughs> no, no, no. tolong Insya Allah, kasih kalian tidak lagi dipersoalkan di Bandara Soekarno-Hatta Kalau Mbak tadi, gimana Mbak? Uh, tadi sih pertama sih dipersulit ya Untuk pihak uh, imigrasi Kalau pihak Garuda Indonesia Semuanya welcome, nggak ada masalah Uh, terus kemudian di imigrasi saya dipanggil masuk ke kantor imigrasi kecil di sana di dekat konter. Kemudian mereka mengarahkan saya ketemu ke atasannya yang sekarang petugas. Alhamdulillah ada Mas Lamu, ada Mas ada Pak Sitorus nemenin saya tuh masih penjelasan dan akhirnya saya dikasih uh, seperti uh, surat uh, yang yang rekomendasi dari dia. Sebenarnya enggak ada surat juga sih. Cuman saya suruh tanganin uh, seperti ternyata misalnya nama saya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, terus um, Uh, nah, intinya kan. pernyataan enggak perlu sebenarnya iya sebenarnya nggak oh. penting juga sih yang ada marah, tapi soalnya <laughs> harapannya untuk teman-teman yang lain yang tanpa harapan saya untuk teman-teman yang lain ya kalau kita udah punya dokumen resmi udah ada visa yang valid untuk negara tujuan kerja di mana dia menjelaskan bahwa dia akan visa kerja dan udah ada paspor nggak masalah mau empat delapan dua empat pergi aja Senang itu legal kita, yang bersudah hanya Indonesia saya haraplah semoga untuk yang kedepan udah saya aja terakhir yang dipersulit, saya ingin teman-teman setelah saya semuanya beres sukses, cepat ke tempat kerja dan balik Indonesia dengan hasil yang seperti mereka inginkan punya lolos tanpa iya, ya, ya, ngapain loh sih